Desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa Welcome, Bos. KKN di desa penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di twitter pada tahun 2019 Kisah itu diambil dari kisah nyata sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di sebuah desa bernama desa penari Namun serentetan pengalaman horor malah menghantui mereka dan dari sepanjang film kami mengambil empat poin mistis dari film KKN Desa Penari Yang masih dipercayai oleh beberapa masyarakat sampai saat ini Versi Doktrin Ngapak Pertama, asal-usul Desa Penari Menurut sumber yang telah dikumpulkan oleh tim Doktrin Ngapak bahwa desa penari merupakan sebuah desa yang dulunya pada masa penjajahan Belanda seluruh warga desa tersebut dipaksa untuk bertani kopi dan pada masa itulah banyak warga pribumi yang meninggal karena kelaparan konon di desa itu banyak penari yang disiapkan oleh Belanda untuk menghibur para pekerja VOC selain itu ada yang menceritakan bahwa penari tersebut mirip dengan penari lengger yang berada di daerah penyumasan yang merupakan persembahan kepada para penunggu hutan, cerita tentang penari ini disimbolkan dengan adanya sebuah patung penari yang di atasnya terdapat tulisan "Selamat Datang di Banyuwangi". Patung tersebut merupakan simbol sambutan untuk orang yang berkunjung ke sana. Catatan: nama desa penari merupakan nama samaran, jadi nama asli dari desa penari entah apa, karena itu dirahasiakan demi menjaga privasi. Nomor 2, Tabaktilas Tabaktilas secara harfiah berarti bekas jejak kaki yang mana merupakan tempat keramat yang dihormati dan tidak boleh dilewati oleh siapapun. Hal ini dikarenakan area Tabaktilas merupakan batas antara tempat tinggal masyarakat dan tempat makhluk halus yang ada di sana konon tapak tilas merupakan tempat yang digunakan sebagai lokasi pertunjukan tari sebagai bentuk persembahan untuk warga di desa penari yang tak kasat mata alias gaib namun kegiatan itu dihentikan karena tempat tersebut terus menerus meminta tumbal sepanjang waktu nomor 3 hodam pendamping dalam film KKN Desa Penari ada seorang mahasiswi yang bernama Nur Yang mana Mbak Nur cantik ini ternyata memiliki khodam pendamping leluhurnya bernama Mbah Dok Yang melindungi Mbak Nur dari serangan para jin di Desa Penari Masyarakat Jawa khususnya masih percaya bahwa seseorang bisa memiliki khodam dan bisa dipanggil juga bisa diperintah dengan cara berpuasa atau bertapa atau mandi dengan niatnya -niat tertentu seperti petunjuk dari gurunya. Dan ada juga yang merupakan warisan dari garis keturunan, baik itu papak atau kakek atau mbah. Tanpa harus puasa atau melakukan hal apapun, kodam itu akan menampakkan diri dengan sendirinya kepada orang tersebut. Dan biasanya orang tersebut akan memiliki indera keenam. Sama halnya seperti kasus tetekelis Nur di film KKN Desa Penari ini Nomor 4 Badara Wuhi Salah satu ikon dunia perhororan tanah jawa yang sedang naik daun adalah Badara Wuhi Sebenarnya cerita Badara Wuhi itu cukup panjang Namun karena durasi dan paketan wifi tetangga yang lemot dan waktu terbatas Maka akan ombos peringkas ceritanya tapi tenang, jika kalian masih penasaran cerita lengkapnya, komen di kolom komentar tentang cerita Badarawuhi. Jadi, konon ceritanya, Desa Penari merupakan gerbang gaib pantai utara yang memiliki kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyiroro Kidul. Ketika Nyiroro Kidul kembali ke kerajaannya, sendang tersebut dijaga oleh beberapa prajurit dan kesatria pantai selatan untuk menjaga kemurniannya. Pada suatu hari datang seorang penari sakti yang bernama Ratna Narek Beserta beberapa penduduk desa yang dengan sengaja melanggar pantangan dengan menari diiringi suara gemelan di sendang itu Padahal menari diiringi dengan gemelan di sendang itu merupakan sebuah pantangan keras yang tak boleh dilanggar Karena merasa tertantang, para penjaga sendang itu pun bermunculan dan memusnahkan Ratna Narek beserta para penduduk desa setelah memusnahkan penduduk desa dan Ratna Narek, salah satu jin penjaga sendang malah merasuki tubuh seorang penari dan dia tak mau keluar dari tubuh penari tersebut. Hingga akhirnya tubuh penari tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan dan sang sosok mantan penjaga sendang inilah yang nantinya akan dikenal dengan nama Badarawuhi. Dan itulah empat poin mistis yang dipercaya oleh masyarakat di film KKN Desa Penari sampai sekarang. Dari film ini kita belajar untuk selalu menjaga sikap dan sopan santun dimanapun kita berada, terlebih lagi di tempat yang baru bagi kita. Film KKN Desa Penari masih menyimpan banyak misteri seperti waktu kejadian, lokasi Desa Penari, dan lain sebagainya. Dan itulah empat poin mistis KKN Desa Penari versi doktrin ngapak. Jika banyak kesalahan, kami dan seluruh Dewan Direksi yang bertugas meminta maaf dan pamit undur diri. See you next time. Terima kasih. Uwe, usah.